di channel youtube aku jadi aku hari ini bakal coba mainin game yang bernama internet cafe simulator yang kedua ya game ini cukup hype ya untuk yang para sering nontonin gamer-gamer Giko pasti sering udah pada mainin ini ya jadi singkat cerita uh, apa ya namanya internet cafe simulator kedua itu bercerita tentang kita sebagai adik kita punya abang abang kita tuh suka kaya-kaya ya ceritanya terus dia bisain duit ngutang sana sini akhirnya jadi beban keluarga yang gak bisa ngelonasin kita sebagai adik kita harus bantu dia lunasin utangnya dengan cara kita jadi Ope one Net ya open kan keren tuh ya bisa dapat apa namanya uh, duit banyak jadi kita langsung mulai aja kali ya VPNnya uh, VPNnya aku bakal pakai nama Arpanet inch lantas start aja langsung oh ya ngomong-ngomong sedikit cerita kalau kalian nggak tahu Arpanet itu Arpanet merupakan induk pertama kali berdirinya sejarah internet ya jadi Arpanet waktu itu dibikin oleh lembaga Arpa ARPA itu dibuat oleh si Departannya Pertahani Amerika Serikat Waktu itu Amerika lagi perang, aku gak tau sama negara mana kurang tahu jelasnya uh, Si Amerika nyuruh si ARPA buat bikin jaringan yang bisa berkomunikasi antar komputer ya Jadi waktu itu si ARPA develop ARPANET ARPANET kepanjangnya adalah Advanced Research Project Agency uh, Network ya Terus begitu dia develop Jadi bisa tukar informasi mengenai apapun yang diperlukan waktu itu kemudian uh, si Arpanet terkenal seluruh dunia akhirnya Arpanet didistribusikan kepada global ya awalnya si Arpanet cuma dibagi dua ya pertama buat Arpa, uh, apa ya? Arpa Mila atau apa kita aku lupa nyahat yang, yang buat militer terus satu lagi darpa net darpa itu sekarang berkembang jadi namanya yang kita kenal dengan nama internet ya hmm, terus welcome kita ada best loading jadi ada controllersnya biasa seperti biasa WASD move space jam ada skill, oke? Okay. Oh, bisa begitu. ntar aku cek setting dulu. pokoknya itu nya, dari hack aja lah ya. masa oh, pakai fishing lah, ngapain? bagus, bisa sisa. di rumah kita, kelihatan oke okay juga. ya, maklum rumah baru mulai. tak, nah, x. oh skillnya ada banyak guys ya. Fisikal buat berantem, kah baku antem? Oke, okay. kita buka. Belum bisa, belum nyampe. Hai, hai, hai, hai, hai. Hai, hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Bitcoin miner, second hand shop, uh ada pelat, ada pelat juga Oke, nah Mas tadi, okay. ke sini, sebelah kanan, ada dipsi, ada squid game. Oke, okay. orang-orang di sini kotak juga. Grab the mob Kita apl dulu guys seperti biasa jadi nggak kotor Ini sih kotor banget ya Sebelum main game ini aku ada untuk browsing browsing sih uh, Tips yang terbaik buat memulai karir sebagai op warnet gitu Ntar coba kita terapin kali ya habis ini paling kita buka warnet uh, Kita setup dulu, beli barang Yeah, kita deh suka deh game-nya kayaknya sunyi banget ya guys, kayak ada lagu gitu. atau memang belum kok ragunya? kurang tau juga aku ya yang jelas sebelum mulai semuanya, kita masih mengawali hari dengan membersih ya oke, okay, sudah clean banget kita taruh sini hmm. mau taruh sini aja dulu saya aku taruh sini, dah oke. Okay. Aku taruh sini, well, oh, ya, ya, ya, ya. oke. Okay. Eh, halangin Eh, static udah bentar ya, guys? Kita. Susun dulu ya bagus, baru kita beli peralatan-peralatannya Oke okay. Oke, okay. electricity off, kita nyalain dulu Langsung kita akses oh. komputer kita Tau sepi ya, guys, aku ambil peralatan aku ya Biar Nggak apa banget Oke, okay, udah beres loading kita beli dulu ya barang-barang zamazor beli kita berapa 2000 ya aku maksimal saja biar gampang 2000 aku beli yang gini aja udah terus kursi hmm, nggak usah keyboard perlu beli ini aja udah eh iya kita beli LCD LED udah ya, keren mau saya pakai ini aja apalagi case, monitor, keyboard oh, udah kita langsung beli aja guys udah jangan lama-lama lagi kalian beli apa? arcade itu duit cukup gak ya? Oh, cukup guys Beliin aja udah gas kita mulai awali hari dengan kita cek suhu so, di sini panasan kepanasan lagi bersih panas kah oh, iya ada cewek cakep mirip kayak geng geng sesi punya si Andrew Garfield ya ada sepadaman dua kah mirip Gwen. oh anjay para polisi hampir dipukul ya polisi sebagai kasih <laughs> Muka nya gini banget Hehehe ada Squid Game Hai Mau ngapain? Kita kasih procs aja ya ah, Siapa nih bawa What? mau Prime Bawa unta deh mereka, dia guys sultan ya? Eh? dengan aturan kita paket. Keren banget kan kesulitan. Ah, nih, si taruh aja. pinggir pinggir minggir minggir Oh, uh, udah nyampe juga. Kita taruh sini, guys. Sini. Oh, gak bisa. Kok bisa? Nah oke okay. sip Mantap Keyboard Aduh tas lampu no ya Kok oh, gak punya tas? Ntar kita beli udah Setelah ada duit Oke okay, setup pada beres pernah apa lagi? komputer case nya belum ya? Iya di ini Sip Mantap Is the product? Get the computer ready. Computer ready. Oke, okay. open the cafe. Kita open dulu, guys. Naikin harga segini kali ya. Komputer, oh, wipernya pilih apa? Ya, Ini aja, guys. Biar keren. Udah, udah, Kita ngapain? Food bisa apa? Oh, mesti bikin Aduh, belum punya duit Ntar dulu deh, ntar dulu deh ini Ayo, kita udah buka wanita hari ini Masih wangi Ayo dong, mesti kalian datang. Ini siapa? Keliatannya Sultan Ternyata Elon Musk guys ada Elon masih sini. Halo. Oke. Okay. Kita proof. Kita ada broadcast kita VN February. Oke. Okay. Thank you. Ah kok dia kabur, guys? Kok dia kabur, guys? jalan Ha. Berat tua. kali guys, yeah! kita nggak jago berantem ya. Yeah! Ah! Nice, thank you duitnya. Suruh siapa begitu? It's a <laughs> Ya yeah, bukan? Huh? banget ini. Yeah, Oke, okay. my cafe. Ntar, www dulu ya kita buka suatu Apps, Kita install-install dulu ya Download, download, download, download Oke kita download semuanya Biar full Ada mail kan? Wih, kabur lagi. Orangnya kabur lagi Aku tadi punya baseball bat Gimana hmm. kau? Oke, okay, I see you, I see you I'm not going anywhere, man oh, Aduh, kena 2 orang guys sorry sorry sorry, sorry, sorry, sorry Kabur guys, kabur, kabur, kabur Tidak bermaksud Oh, dia ngejar guys yang ngejar guys. Tuh ngejar enggak? Oh, masih ngejar guys. Udah bianggas enggak sengaja. Nih. Aduh. Mati kita, guys. Ah. banget. Mhm. dulu. Seperti biasa, kita baik ke sini, kita buka ini asap. Iya dong. Ada virus Makanya ini aku lagi Udah ya, beres kah? Aaaaah, Nah no, kalau ada speaker, oh masih beli speaker dulu ya hmm. Oke, beli apa lagi tadi kita steam? beli game apa guys, yang bagus nih ya PUBG aja, PUBG eh, dia bareng gak itu? oh, udah udah udah. Bayar. PUBG sama, apa? Red Redemption ya, guys oke, okay, edit kita habis ini dong, ah. bagus banget ya, customer seperti ini. Oh iya, kotor guys, belum kita bersihin. Lupa-lupa kasihkan. Ah. Mm -hmm. ah. Oke, okay, ada order masuk, buka dulu. ASAP, tamat menonton. Waduh, Nantannya begini, mau dieksen lagi. lakukan orang-orang ada-ada aja guys ya. Tapi aku sebagai RP tidak boleh menjudge. Apa suka mereka mau ngapain? Mau lah juga apa. Tadi oh ini tadi yang. Udah bayar kan dia, udah baikan. Hmm. Eh, nendang ada. Oh, yang... cewek jarang kabur ya. Dia tadi orang gabut, cowok dulunya. Nice. Masih nice, ada yang kotor tapi di mana aku nggak tahu. Oh ini, ini, ini Jangan ya, tau lagi dimana deh Udah jam berapa sekarang? Oh udah jam satu kita tutup aja, udah begitu Kita ya, tidur kali ya ah, Matiin elektrik si tidur dulu kita tidur Hai, orang. hai, hai, orang hai, hai, hai, kita hai, dulu kita hai, sisa dulu sebentar ya hai, hai, hai, hai, puas dah hai, ya, sleeping kita kita hai, hai, satu hai, hai, hai, hai, komputer dan hai, hai, hai, kita akan lanjutin lagi pertolongan jadi diopel warna untuk membayar utama untuk yang tidak berguna jangan okay. sampai jadi beban keluarga ya, kaya dia kita mesti cari duit secara trener aku mau kesalkan helsor dulu dah, mana ya? Tidak terpuji hari ini Apakah itu? Harus di dulu aja Oke, nyalain Kita buka onet hari ini Nyapu dulu ada yang khotor tapi hmm. Suspicious Yaudah lah biar wangi biar wangi biar wangi kita open dulu rating kita jelek banget ya tenang nah, nah, aku bakal duit kita <laughs> kita kumpulin duit dulu ya guys ada duit ada beli game. Sekarang aku buka CMD, coba crack game ya. Tidak nggak tidak terpuji ini, bisa ngejual ke orang soalnya. Oke, okay, kita taruh sini. mama join server 173 tujuh atau empat Bentar-bentar. silahkan tujuh 7, 226, dua wah mantap wah wah wah wah proof dong kita kita lihat order dulu ya belum ada order kita coba yang isi dulu kali ya workray Auto crack, send package, send package, lo lo kok? Nah kan nggak bayar, biasaan kelakuan emang. Biasaan emang nggak bayar, biasa. kita kena azam guys, gak boleh nge dulu nah, jangan crack dulu deh, belum ada warganya juga Padahal tadi tuh, caranya mau kita open dulu mau oh, masih open hmmm Package 3 Kita mau coba Warcry ya GWE HATU JR 2 HATU QQ 20 20 itu kita mau access portnya sudah banyak ya guys Ulangin lagi, belum dapat port yang benar Ambil nunggu pelanggan Masih belum dapat juga Lagi Ya, ke-detect, tapi gak apa Tunggu 30 detik ya guys Iya Tunggu nunggu Aduh-duh-duh, aduh. dilihat lagi Nah hmm. Oke, okay, nice, dimain. Proof Beli kasat lagi deh Dua biji Jangan jaga, -jaga. Thank you mm. Berarti orang-orang disini pada sehat banget, olahraga terus safari Semoga pengunjungku tidak kabur dan harusnya tidak kabur hmm, Berantakan banget Aduh, Elon Musk main di arcade apa ya. Apalagi datang Elon Musk, hai, hai, hai, guys nice, dapat 98 tuh berarti kita sekarang mencet crack di -E 1 jr 2 qq port 98 oh, starting crack jadi itu ya guys eh, dia kabur dia kabur bener bener bener bener bentar ya bentar ya ada yang bentar bentar, tahan tahan Ha! Ya! Berber, berber, Oke, proof, sorry kelamaan. Oke, okay, beres crack, guys, kita. Udah motion. Lakukan. Naik crack. Oke. Okay. Ada order, ya guys. jadi nggak apa-apa. Belum, kita crack aja yang lain juga. Ini kali ya, ayo berdoa fix. Hai, package s3 s Hai, hai. l w m d Ya, yeah, berapa detik Kak. Oke, okay, masih lama. Belum, terima kasih. Kita bersih-bersih dulu, seperti biasa, guys. Bagus, sih, ramai, cuma. Gini, lagi, ini sudah ritual, ini asian, halo, tidak, oh tidak, ini besok ciri. Oke, okay. sorry, bang, bunga-bunga, bunga-bunga. Aduh oh, kabur dah, kabur Hah, hah, hah, hah. Ada orang uh. Uh. Uh. Uh.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 Bisa, Mazora, jadi lagi lanjutin crack. Break berapa sih? Mata jauh, hantu jadi dulu, guys. Atau kita beli di situ aja, taken hand. meja yang penting ya. ber ber ber thank you Lagi Bangku Berapa berapakah masih kurang, guys? Masih kurang, udah oh, jam satu, tutup aja hobi tuh. ah udah, wow. eh, udah, masuk dong? Kira kita tidur guys Hard ya memang hard sih ini guys memang harusnya pelotnya gede Maaf, aku nggak tahu berapa kita keren nyampe pagi Udahlah nggak salah sekalian kegadang udah nggak usah tidur lah kita ya hari ini Tetap banget waktu jalan hmm. 255 mantep teman-teman teman-teman teman S3 S004 LUMD 255 ada order guys, war cry, right dong? ini gini nih, tutup dong, nggak oh, bisa tutup. kotor di mana sih kotor? Oh, ini Udah, udah bersih, hai. Hai, gede hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, gede. Waduh. Cepet. ini sudah cepat juga terus ini deh yuk kita jalan tuh? Ah, guys, Eh, berapa tuh? Oh, karet, taman, guys, Oh ini. Batasannya enggak ada yang. Elah. Mana dia? sejam segala mana lagi yang kotor habisnya oh, mesti beli teman deh kayaknya. acam, kayaknya kabur. ehau! ini awal masih lama, nggak ya orang, Gaya, bentar lah mana apa okay. Juga Pas Besar penting Belum hmm. punya t-box kayaknya Ada ada lagi ya. Oke. Okay. Kita crek lagi deh. Itu berapa? 74. Oh, belum cukup, guys. Hmm. Ya belum cukup. Taruh dulu deh. Crek lagi kalau gitu. Nih, <tuk> dia-dia-dia. Ya, ya Hai Hai jadi gimana caranya maleh oh, mau join server uh. terima kasih Garus, perak Bouncer, mascot Oke, okay. ini apa? Chef Aku bersih-bersih dulu ini ini anjay gg gg pas aja ya, butuh yuk gas 2 hour kita Miner ngerti lah Virusnya banyak banget ha. Itu suara lagunya atau suara day? tar lagi. Nice. Nice, nice, nice, nice. Duit kita semuanya. Langsung beli semua. Eh, kok bisa? Puan. Oke. Okay. Miskin deh, udah deh. <tuh> hmm, bayar yuk kita crack sambil oh. nunggu gue si sultan dateng, kita crack dulu ya 1, 2, 3, 3, 4, 7, 3, mantap kos aja, gak penting Ada order saya 2 fix, nice 2, 2, 6 banget guys hm, udah datang Udah datang Kenapa nih, beggar? Ada duit bro, sorry keyboard sama mau dari dari saya hand ya di murah soalnya guys eh mau sih mah gitu ya udahlah Udah pagi, kita tidur beberapa hari nih orangnya Fix mana ya, Pak? Yang paling gede, Bang Aru? Odeh, oh, nggak dia, nggak Ternyata begitu aneh, aduh. Kelakuan emang. Extend aja agak as. Oh iya, virusnya dampak mana tadi, progressnya? Terus gimana cara itunya? Hmm. Tidak lah, ternyata ini gue juga malah tahu gue. Tidak lah. kabur deh kabur-kabur ya kabur-kabur kabur guys. beli dong beli beli cewek nonton ginian <laughs> biarin lah udah yang penting bayar nggak ya, masalah, nonton kita juga, yang penting bayar ya cek order lagi guys. lalu, <SILENCIO> terus mana, ke depan, aja lah murah ini. <SILENCIO> ya yes, sudah datang. Kabur lagi ya, hutan. Kelakuan. Eh. Kabur gak sih? Kok oh, belum Salah arah, salah arah tadi. Thank you. Terpapar guys. udah like Kenapa nih ngelag? Keyboardnya udah pada ambil tadi. Aduh, udah ada aja. Baterai kita ada beria. Ya. Wah. orang ya. Hmm. Okay. Aduh, ada polisi, guys. Ada polisi, guys. ntar udah, udah lagi gak? itu suju tiga kepes lah Sekali lagi abis itu udah, nah, udah malam juga soalnya Hai, dulu kali ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, nih? hai, hai, hai, hai, hai, 115 ini ya guys beli ini terus kita close aja terus kita close aja udah malam kita off close dimana nih focusnya? Dulu deh, Habis kita beres, crack yang udah kita udahan. Balik banget nih, nggak beres-beres. Aduh, hai, okay, beres-beres kita antar. kapal kalian Si Masih tinggal tadi mana? Mana? Di lagi? Dalam sini gimana ceritanya coba aduh Gimana, kita dulu. Hai, sudah banyak angka portnya, bikin sepuluh aja deh. Sepuluh <laughs> lagi, doh. Nah, itu lagi nanggung, guys. Masih deh. Ini ha Ada sini, gue ada. Ayo, aku juga banget. Ini lagi material. udah awal kah? oh enggak, enggak, enggak bisa lanjut-lanjut untung enggak ngulang duh nggak ngulangan ampun Habis sudah Juga lagi masalahnya Mana dia Terus pihak kanan Udah, udah, udah. Udah, udah. susah ya Udah, udah. Udah, udah. banget guys Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Kita lihat dulu harganya tapi di sini ya sedikit. dikit Dan Akhirnya Bagi eski dan 2rpx 286 akhirnya guys gara banget emang orang-orang. Mana agak tekor apa yang benar tuh? Za. Beres, beres dulu. Nah, kan. sekali habis itu PHP-nya Oke, tutup. Bye. deh satu lagi guys, tar dulu deh, tak PC dulu aja, naik, my cracks. oke okay, nice, nice nice, kita okay, udah semua. Jangan sematin aja udah, tidak apa lah Ada lagi kita ya gara-gara tadi dikradaki Ini sama orang-orang aja misalnya. Kita save dulu abis ini guys Oke okay. Susah lagi seperti biasa Sudah, lupa partunya hari ini. Jadi, nantikan part selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi, kita bakal lanjutin. Oke, mohon mencari duit buat Abang ya.